rasa takut menyelim saat sebuah perusahaan yang biati mengalami penurunan omset hari-hari Disekonomi harus ada pengurangan harus ada yang terbuang sebab tak mampu bayar gaji bulanan. Tawacanda para karyawan seakan senyap. Dengar kabar berita Namun rat, tapi nasib takut jadi yang terbuang itu pasti akan pasti engkau menunggu waktu yang akan tiba dan. istri di rumah lihat ibu bapak di rumah biaya SPP anak sekolah biaya SPP adik sekolah belum juga biaya istri belanja bulanan dan ibu pun harus belanja Sang makin memuncak kebingungan, keresah makin memuncak kebingungan, keresah makin memuncak kebingungan, keresah makin memuncak. Namun rata, tapi nasib takut jadi yang terbuang Itu pasti akan, pasti tinggal menunggu Waktu yang akan tiba PHK timbulkan keresahan PHK timbulkan kesedihan timbulkan kesusahan, PHK. Timbulkan kemarahan, PHK. Timbulkan, PHK. Timbulkan, Timbulkan, Timbulkan, P. Timbulkan, P. Timbulkan, P. Timbulkan, P. Timbulkan, pengangguran.